Hai hai hai Taukah kalian sob, jika raungan seekor harimau loreng ini bisa terdengar hingga sejauh 3 km? Ya, seekor harimau benggala yang hidup di India atau kadang-kadang disebut harimau India ini menjadi harimau terbesar setelah harimau Siberia. Mereka adalah harimau yang paling umum dan jumlahnya sekitar setengah dari jumlah harimau yang hidup di alam liar. Selama berabad-abad mereka telah menjadi bagian penting dalam tradisi India dan juga bagi ilmu pengetahuan, harimau ini hidup menyendiri dan sangat agresif. Bahkan, aroma mereka menandai wilayah yang cukup luas untuk mengisyaratkan agar saingan mereka pergi. Meski mereka adalah pemburu nokturnal yang kuat, di mana mereka melakukan perjalanan bermil mil untuk mencari mangsa besar lain, namun ternyata harimau sebenarnya takut kepada manusia. Loh, sob. meskipun harimau sebenarnya takut dengan manusia. Tapi jika mereka merasa terancam, maka kucing raksasa ini tanpa ragu akan menyerang manusia dengan nafsu membunuhnya. Seperti sebuah adegan menakutkan yang terlihat sangat jelas, di mana sebuah rekaman porsel yang memperlihatkan ketika seorang pria terbaring kaku seperti maya di tengah lapangan dan seekor harimau duduk di atasnya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Dalam video yang diambil oleh para saksi Harimau tersebut pertama kali terlihat dikejar di sekitar lapangan Sementara kerumunan besar penduduk desa berdiri di kejauhan Insiden itu terjadi di distrik bandara Maharashtra pada hari Sabtu Mengetahui jika dikejar oleh sekelompok penduduk desa, harimau itu melompat ke seberang jalan dan berhasil menangkap salah satu dari mereka, sementara yang lain menyaksikan dengan geri. Pria itu terbarik tak bergerak dan harimau itu juga duduk di atasnya. Setelah beberapa saat yang mendebarkan, akhirnya penduduk desa melempari batu dan meneriaki hewan itu. Berasa ada gangguan, harimau itu akhirnya melepaskan pria itu dan melarikan diri. Video insiden mengerikan tersebut kemudian diposting di media sosial oleh Parvin Kaswan, yaitu seorang petugas dinas kehutanan India. Dari kejauhan tersebut diketahui sedikitnya ada tiga orang yang terluka dalam insiden itu. Insiden itu seperti mengingatkan bagaimana manusia sering menyudutkan hewan ketika melakukan perburuan liar atau pembabatan hutan. Insiden itu sendiri terjadi hanya sehari. Setelah seorang wanita berusia 42 tahun dibunuh oleh seekor harimau di divisi hutan Brahma Puri di distrik Chandrapur Maharashtra pada Jumat malam. Pada hari minggunya, seorang pria berusia 35 tahun dan sapinya diserang hingga tewas oleh seekor harimau di distrik Umaria di Madhya Pradesh. Dari insiden tersebut, gak heran jika harimau begala biasanya dibunuh karena keberadaan mereka yang dianggap mengancam atau diburu karena ingin berau keuntungan.